Thank you. Permisi Kak, boleh minta waktunya sebentar? Iya, boleh. Sebelumnya kalau boleh tahu nama Kakak siapa ya? Oh, nama no, saya Resa. Oh, Nah, di sini kami ada sebuah semacam tugas untuk mensurvei kepuasan suatu produk yang dibeli oleh konsumen. Nah, jadi kebetulan Kakak telah membeli suatu produk. Nah, terus kami kan mau sedikit mewawancari kakak mengenai produk yang kakak beli sebelumnya kalau kalau boleh tahu kakak sering membeli produk ini atau bagaimana? Oh sebenarnya sih jarang ya tergantung keperluan juga kalau misalnya emang lagi dibutuhin ya udah beli ya gitu sih. Nah selanjutnya kalau sebelumnya kakak memang sudah membeli produk ini dan terus berlangganan atau sebelumnya ada pakai produk lain terus pindah ke produk ini atau bagaimana? Uh, pindah sih baru baru nyoba yang ini sebelumnya pakai produk yang lain. Nah untuk yang selanjutnya apakah apa alasan kakak membeli produk ini dan apa kelebihannya? Oh, pertama karena diskon ya tadi terus yang kedua uh, udah dibaca tadi sih untuk merawat kulit untuk mengampakan kulit ya udah nyoba nyoba aja ya udah Terima kasih dan mohon maaf atas mengganggu waktunya. Mungkin itu saja yang dapat saya wawancari. Terima kasih dan buka sehat selalu. Iya, bersama-sama. Dari hasil wawancara tadi, dapat kita simpulkan bahwa motivasi pelanggan membeli ini itu karena ada diskon. Kemudian, sikap dari berlaku konsumen tadi itu karena uh, butuh, bukan karena... Uh, ingin gitu, artinya berlakunya ini tidaklah asertif. Gitu. Dapat kita ketahui tadi, uh, pelanggan tadi rupanya dia itu sebelumnya tidaklah memakai produk ini. Ya. Artinya, dia itu sebelumnya ada produk yang lain, kemudian berpindah ke produk ini karena merasa cocok dengan kulitnya. Baik itu saja, mungkin uh, wawancara dari kami. Terima kasih.